Tadi sudah disinggung juga sama Mbak Farah bahwa kita juga kedatangan Mas Joko Pinurbo sudah rawam Mas Joko Pinurbo, alhamdulillah dan harus ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Mas Joko Pinurbo dan kali ini berupa pembacaan puisi jadi monggo waktu dan tempat untuk Mas Joko Pinurbo kami persilahkan uh, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan usaha Ifahal untuk melakukan penghasilan terhadap karya sini. Saya membayangkan bahwa kalau karya sastra Indonesia juga bisa diarsipkan secara digital, mungkin saya tidak perlu kerepotan melayani pertanyaan, gimana bisa mendapatkan karya-karya saya. Pusat Dokumentasi Sastra Habdi Yasin, Sebetulnya juga berniat melakukan usaha semacam ini, tetapi tampaknya banyak kendala. Maka saya ingin keputusan generasi muda pengembangan sastra. Bahwa usaha juga dipikirkan lembaga semacam ini yang juga bisa menghasilkan karya para pengarang kita ini untuk PR. Dan ketika lembaga itu nanti berdiri, tidak-tidak bisa menulis puisi Baik, saya akan membacakan Beberapa puisi Untuk yang pernah mendengar saya baca puisi Tidak-mudahan mudah Bosan, karena saya akan membacakan Sejumlah puisi yang Dimana-mana selalu saya bacakan Tetapi saya percaya bahwa Setiap puisi bisa terlahir kembali Di tempat yang berbeda dengan suasana yang lebih, saya akan lebih cerita saja. Ya, saya akan bercerita, bukan uh, membacakan puisi, karena saya bukan membaca puisi yang baik. Jadi, saya akan bercerita saja. Cerita pertama tentang tukang becak. Penumpang terakhir Setiap pulang kampung Aku selalu menemui bang becak yang mangkal di bawah pohon benih itu Dan memintanya menantar ke tempat yang aku suka Entah mengapa aku senang dengan becaknya Entah mengapa aku sering kangen dengan becaknya Mungkin karena genjotannya enak Lancar pula bajunya Malam ini aku minta diantar ke sebuah kuburan Aku akan menabur kembang di atas makam nenek moyang Kuburan itu cukup jauh jaraknya Dan aku khawatir Bang Beca akan kecapean. Tapi orang tua itu bilang Tenang, tenang Sepanjang perjalanan Bang Beca tak henti-hentinya bercerita Tentang anak-anaknya yang pergi merantau ke Jakarta dan mereka sekarang, Alhamdulillah, sudah jadi orang Mereka sangat sibuk dicari uang Dan hanya sesekali pulang Kalaupun pulang, belum tentu mereka sempat tidur di rumah Karena repot mencari ini itu Termasuk mencari utang buat om pulang ke perantauan Baru separuh jalan, nafas bang becak sudah ngos-ngosan Batuk nyamuk, -nyamuk Pandang matanya berkunang-kunang Aduh, kasihan Biar gantian saya yang menggenjot Pak Bapak duduk manis saja, pura-pura jadi penumpang Mati-matian aku mengayuh becak tua itu menuju kuburan Sementara si abang becak tertidur nyaman Bahkan mungkin bermimpi di dalam becaknya sendiri Sampai di kuburan aku berseru Bangun dong, Pak tapi tuan penumpang biasa saja malah makin pulas tidurnya. Aku tak tahu apakah bunga yang kubawa akan kutaburkan di atas makam nenek moyangku atau di atas kubur becak yang kesepian itu. 2002 tahun tahunnya. Dipikir dalam-dalam, <risas> nikmati saja ceritanya uh, sudah bisa dirusak. Saya kira Gusti Yudo juga tidak kesulitan untuk mencerna puisi saya. Itu tukang beca. Saya punya puisi tentang tukang yang lain. tidak salah bukan ojek. Dengan kata lain, like, ya memang cocoknya pakai linen bulat-bulat karena kursi saya grand ya. Tiba di stasiun kereta. Aku langsung cari ojek Entah nasi baik Entah nasi buruk Aku mendapat tukang ojek yang astaga Adalah bekas burung sejarahku Wah kan dari Jakarta pulang kampung Beliau ini apa Aku jadi malu dan salah buka Bapak tidak berkeberatan mengantar saya ke rumah Nyaman sekali rasanya diantar pulang pak guru. Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah Ah, aku akan kasih bayaran yang mengejutkan Besar siap, belum sempat membuka dompet Beliau sudah lebih dulu permisi, lantas melesat begitu saja Di teras rumah, ayah sedang sibuk membaca koran Koran tampak capek dibaca ayah Sampai buruk-buruknya berguguran ke lantai berhamburan halaman. Tak ada angin, tak ada hujan. Ayah tiba-tiba bangkit berdiri dan berseru padaku. Dengan kata lain, kamu tak akan pernah bisa memerayat turumu. Dari bunga. Hujan-hujan begini. Penjual bakso dan anaknya lewat di depan pintu rumahku. Ting, ting, ting. Seperti suara mangkok dan piring peninggalan almarhumat ibu. Berulang kali ting, ting, ting, tak ada yang keluar membeli bakso. Tak ada perlomba duduk-duduk di gantung. Semua sedang sibuk menghangatkan waktu. Aku tak ingin makan bakso. Tapi tak apalah sambil beli bakso. Aku bergegas menjatuhkan bakso Gartung enggak. Bakso Terlambat Penjual bakso dan anaknya Sedang didit makan bakso Air mata penjual bakso menetes ke mangkok bakso Anak penjual bakso Tersengal-sengal terlalu banyak Menelan bakso Kata penjual bakso kepada anaknya Ayo Buyung, Kita habiskan bakso kita kasihkan ibu mereka yang ke bakso aku yang muntah bakso